Thank you. Jumat, gimana? sebuah kebohongan telah menyelamatkanku sementara, tapi menyengsarakan dalam tiap langkahku. Oh teman-teman, iya, hari ini kan sholat Jumat. laki-laki nih. Soalnya syuting ini habis sholat Jumat. Ingat, jangan salat sholat biar hidupnya berkah Ya ora dua coba salah di siapa tahu di line Ya mana minyak orang lain ngomong ini bapaknya pada mali jawabannya ah coba nyaluk ini utajin baiklah tapi ini nyaluk apa-apa kan kudu penting pasti utajin orang bakal naik soalnya kebelahanan ah apa salah sih ngomong tok sih bro iya cin. emang aku sedang ada perlu sama kamu silakan utarakan pendapatmu emangnya sih dong MPR apa? oh no mau marah? marah aja emang punya tato ah ada-ada saja ucapanmu oh Kira-kira kamu tahu Ini aku bisikan lagi Jadi dulu Emang itu benda untuk apa? Gini, Tadjin <tuk> Baiklah, buka permintaanmu Tapi ingat, benda itu jangan untuk pamer Dan jika bohong, tanggung sendiri akibatnya iya ya yoga kita anyar, api pisan tapi orang pantas ya Di, kue tapi tuh aduh singding yoga ada dia orang pantas oh aja ajaribut masalah pantas orang oh, coba takon yoga kue sing entik iya ya, ya, ya. ya. Oh ya kak, kok ada ditanya si Ngendi Tuku ya, lo soli ngonong, logis. Hah, vlogis siapa? Ay, jangan keriting, kak jangan gue bahasa cabai keriting Polisi Oh, sokap si logisnya? Hah, Sokap siapa? apa? <gulis> nggak bisa coba orang ngerti niki, dewetnya nggak bahasa bisa coba sokap kue artinya siapa? Wow. Oh, digentar oh. ya, apa? Ya siapa besi menjadi polisi? Arane, aparat keamanan. Ya tugasnya mengamankan hal yang tidak aman. Oke, eh, niki pertanyaan kita sudah selesai nggak bis dijawab emangnya sih noko kenapa sih soale aris noko kenapa nekoer aku percaya loh bisa soale mane koe tas nyelit duit kanggotuku warung nih mane aku oh, no. oh iya tadi sisa belanja gotuku peti ya Ah, ra mungkin. Flores batik sedangkan maneh kowe pilih duit kayak cukup 12 aja. aku perbalik balik ngaji. Iya ya, wong makat ngaji ge kak. Iya ya. Dan bener-bener dulu ya, God of Masih ada lanjutannya yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya biar selalu update video kita. Terima kasih.